Para ahli yang kuat dari Blood Piton City mengenakan ekspresi ketakutan ketika mereka melihat duo Leizen yang sangat menyedihkan. Kemungkinan bahwa tidak ada dari mereka yang menduga bahwa dua pejuang kuat dari kota Piton darah mereka sebenarnya sangat mudah dikalahkan oleh pemuda yang berdiri di depan mereka. Pada saat ini, Xin King juga bergegas dari belakang. Setelah itu, dia mendarat di gerobak penjara. Mata besarnya langsung mengungkapkan kegembiraan setelah melihat kedua wanita itu. Saudari King, Saudari Liu, Xin King, kedua wanita itu yang awalnya sedikit ketakutan, memandang Xin King dengan cara yang agak linglung. Sesaat kemudian, mereka akhirnya pulih kembali. Segera, sukacita dengan cepat naik di mata mereka sementara air mata mulai berkumpul. Lindung melirik ketiga wanita yang sedang menangis. Setelah itu. Dia berbalik untuk melihat bagian terdalam dari perkemahan. Ada aura yang sangat tidak jelas. Itu jauh lebih kuat daripada duo Leizen di tempat itu. Jelas, dia adalah yang terkuat di grup ini. Namun, sepertinya yang terakhir sangat mahir menyembunyikan auranya. Bahkan, Lin Dong hanya mendeteksi itu setelah mendekati perkemahan. Pada saat ini, Para pakar di sekitarnya mengenakan ekspresi terkejut ketika mereka melihat bagian terdalam dari perkemahan. Mungkinkah ada ahli lain dari Blood Python City di sana? Mungkinkah? Beberapa ahli sedikit mengernyit dan bergumam pada diri mereka sendiri. Haha, <tuh> aku tidak pernah membayangkan bahwa manusia benar-benar berani bertindak begitu sombong di wilayah perang bis. Tawa serak dikeluarkan dari perkemahan di depan mata semua orang. Setelah itu. Mata semua orang terpesona. Pada saat mereka memfokuskan kembali mata mereka, mereka melihat bahwa sosok berjubah abu-abu sudah muncul di depan berbagai ahli dari Blood Piton City. Orang ini memiliki wajah pucat. Kedua matanya cekung dan dia tampak sedikit menyeramkan. Lengannya sangat panjang dan setajam pedang. Sesekali, kabut samar akan berlama-lama di sekeliling tubuhnya. Kabut itu menyengat dan jelas mengandung racun yang mematikan. Gubernur Junior Kota Piton Darah, Caomang, petik 2, Kerumunan berpisah berisik setelah orang ini muncul. Bahkan para ahli dari Blood Piton City mengambil langkah mundur dan menjauhkan diri dari pria ini. Mereka semua mengungkapkan ekspresi ketakutan. Gubernur Kota Junior, duo Zen buru-buru naik ke atas kaki mereka dan bergegas ke sisi Caomang dengan cara yang menyedihkan. Trio Sinking mengalami perubahan ekspresi ketika mereka melihat orang ini muncul bahkan dua wanita muda dari suku sembilan ekor mengungkapkan sedikit keputusasaan di mata mereka. tidak ada yang menyangka bahwa sebenarnya ada orang yang begitu kuat di unit ini dari Blood Python City. tidak perlu takut, Sin King dengan lembut menghibur mereka. Cao Mang memang cukup terkenal. dia berada di tahap kematian mendalam yang maju dan jauh lebih kuat dari Duo Leizhen. namun dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Lindong. Kengerian di mata kedua wanita itu berkurang sedikit setelah mereka melihat ekspresi tenang Xin King. Selanjutnya, mereka diam-diam mengintip lindung yang tinggi di sebelah mereka. Mereka dapat mengatakan bahwa alasan mengapa Xin King bisa tetap tenang, sebagian besar karena dia. Namun, apakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Cao Yang terakhir adalah ahli tahap kematian mendalam yang maju. Aku akan membawa mereka pergi. Apakah kamu memiliki keberatan? Petik 2. tersenyum lembut ke arah Chao Mang. Dari nadanya, sepertinya dia mengajukan pertanyaan. Namun, hanya mereka yang sering terlibat dalam pertempuran hidup dan mati, bisa merasakan ketajaman dan kebekuan yang tersembunyi di bawah senyum. Manusia sepertimu sebenarnya berani mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah kamu tidak memandang rendah dunia binatang iblis kita? Lei Zen berteriak dengan keras. Jelas, dia ingin mengambil keuntungan dari ras Lindung untuk membuatnya menjadi musuh bersama. Namun, kata-katanya tidak banyak berdampak. Meskipun mereka merasa kesal atas tindakan manusia yang begitu sombong di tempat seperti ini, kekuatan yang Lindung tunjukkan sebelumnya juga telah menakuti binatang-binatang iblis ini. Oleh karena itu, Lindung benar-benar mengabaikannya. Dia hanya menatap caumang yang pucat dan tertawa. Perasaanmu sepertinya sangat tajam. Karena itu, aku percaya bahwa kamu harus tahu bahwa tidak ada cara kamu bisa menghentikan aku. Petik 2. Orang-orang di sekitarnya sekali lagi mengalami perubahan ekspresi. Terutama ketika mereka melihat mata Chao Mang menjadi semakin gelap dan khusyuk Mereka semua merasa diam-diam terkejut. Pria muda ini sebenarnya sekuat ini. Bahkan Chao Mang, yang telah mencapai tahap kematian mendalam, tidak mampu menghentikannya. Kamu mengadu diri melawan kota piton darah kami. Kamu akan menyesal di masa depan. Mata Chao Mang menatap lindung seperti ular berbisa. Suaranya gelap dan menyeramkan. Lindong mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, mengabaikan Chao Mang. Dia melambaikan tangannya ke arah sin king. Setelah itu, dia berbalik dan pergi melihat ini. Sin king buru-buru menyeret dua wanita lain yang dalam keadaan tidak percaya dan dengan cepat mengikuti. Karena kamu sangat arogan. Mengapa kamu tidak meninggalkan namamu? Aku ingin melihat apakah Blood Piton City aku mampu menyinggung kamu. Chao Mang berbicara dengan suara lantang. Lindong. Langkah kaki Lindong berhenti. Saat dia berbalik ke arah Chao Mang dan mengungkapkan senyum yang cemerlang. Selanjutnya. Dia tidak berhenti dan pergi begitu saja. Mereka yang berada di sekitar para ahli binatang iblis buru-buru berpisah dan memberi jalan. Mata mereka dengan penasaran menatap keempat orang yang telah pergi. Gubernur Kota Junior, Lei Zen dan para ahli lainnya dari Blood Piton City menyaksikan kelompok Lindung sombong. Dengan ekspresi buruk di wajah mereka. Meskipun Lindung cukup kuat, kemungkinan dia tidak akan bisa melawan mereka semua bersama. Aku bukan tandingannya, orang itu bukan orang biasa. Bahkan jika kita semua bertarung, kemungkinan kita masih tidak bisa memeluknya. Mata Cao Mang gelap dan dingin ketika dia melirik Lei Zhen dan berkata, Dia, apakah dia begitu kuat? Kulei mengepalkan giginya dan berbicara dengan tidak percaya. Cao Mang berada di tahap kematian mendalam yang maju. Namun, meskipun sepertinya dia memiliki kekuatan bertarung yang melebihi level ini, bahwa Lindong hanya pada tahap awal kematian mendalam. Apakah kamu meragukan persepsi aku? Cao Mang melirik Kulei. Sebelum keringat dingin dengan cepat muncul di dahi yang terakhir. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Bagaimanapun, dia tahu betapa luar biasa persepsi Chao Mang. Jika bukan karena kalian berdua sampah yang menyebabkan keributan, mengapa situasi seperti ini terjadi? Chao Mang berbicara dengan suara gelap dan dingin. Kening duo Lei Zen tertutup keringat dingin. Mereka tidak berani untuk tidak setuju apa yang harus kita lakukan. Ada begitu banyak orang di sini yang melihat apa yang terjadi. Segera, berita tentang insiden ini akan mulai menyebar. Jika orang lain mengetahui bahwa kami benar-benar mengizinkan manusia untuk secara terbuka merebut wanita-wanita itu dari kami, itu akan sangat memalukan bagi kota Piton Darah kami. Beberapa pakar dari kota Piton Darah berkata dengan sangat tidak puas. Chao Mang melihat ke arah mana Lindung menuju ke arah dengan cara yang menyeramkan. Senyum ganas muncul di sudut bibirnya. Tidak mudah untuk merebut seseorang yang merupakan anggota Blut Piton Cityku. Yakinlah, dia akan menyesali ini. Hanya ada satu hasil bagi mereka yang memprovokasi Blut Piton City kami. Itu adalah kematian. Haha, tiba-tiba. Aku benar-benar ingin melihat bocah itu berlutut dan memohon belas kasihan. Petik 2. Api unggun muncul di hutan. Sangat jauh dari kota gurun kecil. Lindong duduk diam. Setelah itu, dia tersenyum melihat ketiga wanita muda yang sangat cantik berkumpul bersama dan berbicara dengan lembut. Lindong bisa mendengar seruan lembut dari percakapan lembut mereka. Kedua wanita muda dari suku Sembilan ekor terus menatapnya dengan kaget dan kagum di mata mereka. Kemungkinan mereka mendengarkan sinking, menggambarkan beberapa cerita yang berkaitan dengan Lindong. Lindong bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Dia dengan lembut bersandar pada batang pohon dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit malam. Suasana hatinya tenang ketika dia mendengarkan suara-suara lembut dan lembut dari para wanita muda di sampingnya. Suara-suara di sampingnya berlanjut selama beberapa waktu. Setelah itu, wanita muda sembilan ekor yang sangat lelah bersandar satu sama lain dan tertidur. Hanya Xin King yang mengurus keduanya untuk sementara waktu sebelum memeluk selimut lembut dan datang ke sisi Lindong. Dia duduk, wajah kecilnya yang cantik mengandung sinar merah ketika dia melihat Lindong dan dengan lembut berkata, Sir Lindong, terima kasih banyak. Lindong bisa melihat rasa terima kasih yang tulus di dalam matanya. Sebelumnya, Sin King takut dan menghormati Lindong. Namun, sampai sekarang, ada jejak penghormatan sejati yang ada di matanya. Lindong tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia melirik kedua wanita itu yang tertidur lelap sebelum kilatan melintas di matanya. Meskipun bagian dari alasan mengapa ia turun tangan adalah untuk membantu Xin King menyelamatkan anggota sukunya, ada juga pertimbangan lain di pihaknya. Menurut apa yang dikatakan King Zi, ada kemungkinan kuat bahwa api kecil ada di wilayah Perang Buas ini. Saat ini, Lindong tidak dapat menyisir tempat yang begitu luas sendirian. Kalau begitu, dia hanya bisa membuat dirinya terkenal. Kemungkinan Little Flame akan mengerti begitu namanya ditransmisikan ke telinga Little Flame. Pada saat itu, mereka akhirnya akan bersatu kembali. Selain itu, agar namanya menyebar, secara alami ada kebutuhan untuk beberapa batu loncatan. Kebetulan, Blood Piton City menyerahkan diri ke ambang pintunya. Insiden malam ini kemungkinan akan memungkinkan namanya menyebar. Namun, ini masih jauh dari cukup. Lindong tersenyum tipis ketika memikirkan hal ini. Blood piton si ya, meskipun dia tidak memiliki dendam dengan mereka, mereka datang menabrak jalannya. Dalam hal ini, mereka harus menjadi domba pengorbanan. Dipimpin oleh Sin King, Lindong terus melakukan perjalanan pada hari berikutnya. Namun, yang terakhir sedikit terkejut bahwa Lindong, yang telah meningkatkan kecepatannya hingga batas selama dua hari terakhir, saat ini melambat dengan sengaja. Ini membuatnya bingung. Namun, dia tidak berani menanyainya. Sebaliknya, yang dia lakukan adalah bertindak seperti yang diinstruksikan Lindong. Banyak rumor menyebar di wilayah ini saat kelompok Lindong bepergian. Meskipun wilayah perang bis ini penuh dengan konflik, jarang melihat manusia yang cukup berani untuk memprovokasi faksi binatang iblis di tempat ini. Bahkan, setelah beberapa orang mengetahui tentang kejadian yang terjadi pada Blood Piton City, mereka menjadi semakin ingin tahu. Berbagai faksi berkumpul dan menunggu pertunjukan dimulai. Haha, suara ceria seorang wanita muda yang jernih dan indah bergema di langit, menambah sedikit keaktifan orang-orang yang bepergian dengan cara yang membosankan. Sinking berlari kecil menuju lereng tinggi. Setelah itu... Wajah kecilnya agak bersemangat ketika dia melambaikan tangannya ke arah beberapa orang di belakangnya. Dia akan menangis ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ada sekelompok besar orang berdiri di dataran di depan lereng tinggi. Banyak bendera blood piton berkibar di angin sementara aura ganas menyapu dari mereka. Di depan orang-orang ini, ada tahta ular sanca darah. Saat ini, seorang pria berjubah darah sedang bersandar di sana. Ekspresinya acu tak acu ketika dia menatap beberapa individu yang muncul di lereng tinggi. Selanjutnya, ekspresi kejam perlahan muncul di sudut mulutnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1046, Cao Ying. Masa hitam manusia dan kuda perlahan-lahan menyebar melintasi dataran di depan mereka. Bendera blood piton yang berkibar memancarkan aura menakutkan, yang tampaknya bisa melahap seseorang dan sepertinya awan gelap mulai berkumpul di langit karenanya. Tampaknya badai akan segera tiba. Trio Sinking, yang semula mengenakan senyum di wajah mungil mereka, segera menjadi pucat ketika mereka melihat barisan di depan mereka. Selanjutnya, ada kejutan dan ngeri di mata mereka. Dari bendera yang berkibar, mereka bisa tahu dari mana kelompok di depan mereka berasal. Selain itu, dari kelihatannya, Kota Blutpiton telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan jelas bahwa target kampanye ini adalah mereka. Haha, mereka benar-benar datang. Pria muda di belakang perlahan melangkah maju, sementara tubuh kecil halus dari tiga wanita itu bergetar lembut. Dia melihat barisan di depannya sebelum senyum muncul di wajahnya yang muda. Sir Lindong, maafkan aku. Sinking King menggigit bibirnya dengan mulutnya, sementara ada air mata di matanya yang besar. Dia tahu bahwa mereka berada dalam kesulitan ini karena dia memohon Lindung untuk menyelamatkan dua anggota sukunya. Jika sesuatu terjadi pada Lindung di sini, dia tidak akan bisa menebusnya bahkan jika dia mati 10.000 kali lipat. Wajah cantik dua wanita sembilan suku itu berubah pucat. Mereka akan berlutut ke arah Lindong. Namun, yang terakhir melambaikan tangannya dan dengan paksa mengangkatnya. Justru inilah situasi yang aku butuhkan. Aku orang yang menggunakan kalian semua sebagai umpan. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Petik 2. Lin Dong tersenyum. Dia berjalan menuju titik tertinggi di lereng dan memandang ke depannya. Ada cukup banyak orang di daerah ini. Selain itu, banyak dari mereka jelas bukan milik kota Piton Darah. Sebaliknya, mereka berasal dari faksi lain. Sepertinya dalam waktu singkat dua atau tiga hari, berita mengenai dirinya telah menyebar dengan sangat cepat. Namun, inilah tepatnya yang dia butuhkan. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi dataran, mengaduk debu. Namun, suasana tegang tidak akan berhamburan. Apakah itu manusia yang memprovokasi Blood Python City? Dia terlihat sangat muda. Petik 2. Aku dengar dia sangat kuat. Bahkan gubernur kota junior Blood Python City tidak cocok untuknya. Namun, bahkan Chow Ying telah datang kali ini. Dia adalah seorang ahli yang setengah langkah untuk menyempurnakan tahap kematian mendalam. Ada desas-desus bahwa setidaknya 10 ahli tahap kematian mendalam terbunuh olehnya. Petik 2. Selain itu, ada begitu banyak ahli dari Blood Python City yang hadir juga. Manusia ini terlalu sombong. Namun, orang yang sombong cenderung memiliki umur pendek. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada sosok tinggi di lereng tinggi. Sementara percakapan menyebar. Berita tentang Lindong telah menyebar luas di seluruh wilayah ini. Setelah semua, sudah lama sejak manusia berani bertindak begitu angkuh di wilayah perang Bis. Kamu adalah orang itu, Lindong, yang menyambar seseorang dari tangan Blood Python City aku. Apakah aku benar? Pria berjubah darah yang duduk di atas tahta Blood Python di depan kota Blood Python perlahan mengangkat kepalanya di tengah-tengah semua percakapan pribadi. Mata berbentuk segitiga seperti ular beracun, saat dia menatap sosok di lereng tinggi. Suara samar terdengar, kamu adalah gubernur kota Piton Darah, kan? Lindung menatap pria berjubah darah dan tersenyum. Dia berkata, kalian semua datang sedikit lebih lambat daripada yang aku perkirakan. Oh, pria berjubah darah memfokuskan matanya. Sudut mulutnya terangkat oleh ejekan ketika dia tertawa. Kamu benar-benar tahu bahwa Blut Piton City ku akan datang. Lindong tersenyum. Dia segera mengulurkan tangannya dan dengan lembut meraih dua wanita muda dari suku sembilan ekor. Kekuatan isap dipancarkan. Setelah itu, tubuh halus mereka bergetar sebelum dua cahaya darah muncul dari tubuh mereka dan berubah menjadi ular darah kecil berukuran dua jari. Ada sesuatu di dalam tubuh mereka yang ditinggalkan oleh kota piton darahmu. Oleh karena itu, kita secara alami tidak dapat melarikan diri dari deteksi kamu terlepas dari mana kita pergi. Lindong bermain dengan dua ular darah di tangannya. Matanya dengan cepat berubah dingin ketika dia mengepalkan tangannya. Kedua ular darah itu langsung menjadi kabut darah sebelum dia secara acak membuangnya. Apakah kamu pikir makhluk seperti itu dapat lolos dari deteksi aku? Dua wanita muda dari wajah asli suku sembilan ekor pucat berubah pucat setelah melihat ini. Kemungkinan mereka tidak tahu bahwa makhluk seperti itu ditanam di tubuh mereka. Pria berjubah darah menatap ular berdarah, yang telah berubah menjadi kabut darah di tangan Lindong. sebelum senyum di wajahnya perlahan menghilang. Dia meletakkan kedua tangannya di atas lutut dan mencondongkan tubuh ke depan. Matanya tiba-tiba berubah tajam. Membuatnya tampak seperti ular beracun yang ganas. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu sengaja memikat kami di sini? Lindung tersenyum tetapi tetap tidak berkomitmen. Setelah itu, dia berkata, Beri jalan bagi kita. Mata lelaki berjubah darah itu berubah tajam dan berbisa. Akhirnya, dia tiba-tiba berdiri dan tertawa dengan dingin. Berat, walaupun aku tidak tahu dari mana kamu berasal, Aku harus mengakui kamu cukup pandai dalam bertindak, tapi... Mayestik Yuan Power meletus dari dalam tubuhnya seperti gelombang deras setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Auranya jauh melampaui tahap kematian mendalam yang maju dan bahkan Hua Chen dan Xu Xiu lebih lemah darinya. Orang ini memiliki setengah kaki dalam tahap kematian mendalam yang sempurna. Brat, kamu masih agak terlalu lembut untuk mencoba dan membuatku takut. Hari ini... Tidak ada dari kalian yang diizinkan pergi. Petik, Lindong menatap Chow Ying yang memiliki aura yang mengejutkan. Dia tersenyum dan perlahan melangkah maju, melangkah di ruang kosong, dan menuju kekuatan utama Kota Pitondarah. Yuan Power bergelombang yang tidak biasa naik seperti air banjir saat dia perlahan-lahan berjalan ke bawah. "Kalau begitu, ayo bertarung!" Lindong mendarat. Dia berhenti sepuluh ribu kaki jauhnya dan tertawa. Apakah kamu akan bertarung satu lawan satu, atau kalian semua akan menyerang bersama? Kakak, bocah ini sangat licik. Kita harus menyerang bersama dan membunuhnya. Tatapan Cao Mang suram saat dia berbicara. Dia memiliki indera yang sangat tajam dan tanpa alasan tertentu. Dia selalu merasakan sensasi gelisah dari tubuh Lindong. Aku secara alami sadar bahwa dia mencoba memprovokasi aku. Namun, apa yang bisa dilakukan semut? Petik 2, Cao Ying mengejek dengan dingin. Untuk mulai dengan, binatang iblis suka bertarung dan kekuatan adalah satu-satunya hal yang mereka yakini. Sebagai pemimpin sebuah faksi, Cao Ying secara alami memiliki harga dirinya sendiri. Meskipun dia akan memprioritaskan kemenangan atas taktik jika hal-hal berkembang ke tahap kritis, dia tidak percaya bahwa manusia tahap awal kematian mendalam ini di depannya bisa berbuat banyak di tangannya. Ini adalah keyakinan bahwa dia memiliki dirinya sendiri. Lebih jauh lagi, kepercayaan diri ini datang dari fakta bahwa ia telah membunuh 10 ahli tahap kematian mendalam sebelumnya. Cao Mang tidak dapat membantah setelah mendengar ini. Dia juga sangat percaya pada Cao Ying. Bagaimanapun, yang terakhir adalah seorang ahli dengan setengah kaki dalam tahap kematian mendalam yang sempurna. Level kultivasinya dianggap top tier bahkan di seluruh wilayah Perang Bis. Meskipun orang yang berdiri di depan mereka, Lindong, tampak sedikit aneh. Bahkan Cao Mang tidak percaya bahwa yang pertama bisa mengalahkan Cao Ying. Cao Ying. melangkah maju setelah tawa dinginnya terdengar. Cahaya darah melintas. Pada saat berikutnya, dia sudah muncul di depan Lindong. Mengepalkan tangannya. Tombak ular merah darah 10 kaki besar muncul dalam sekejap. Cahaya dingin mengalir pada tombak ular dan itu tampak seperti ular beracun yang memperpanjang lidahnya. Saat lindung menatap aura menakutkan Cao Ying, dia perlahan mengepalkan tangannya. Jejak petir berkumpul di telapak tangannya, kemudian diperpanjang. Berubah menjadi tongkat petir diisi dengan busur listrik. Ada suara gemuruh guntur rendah dan dalam yang dipancarkan. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya di dataran berkumpul pada dua orang yang berhadapan di langit. Mereka benar-benar ingin mengetahui kemampuan apa yang dimiliki manusia ini Yang bertindak dengan cara setinggi itu Mungkin Seperti apa yang dikatakan Cao Ying Orang ini hanya berusaha bersikap berani untuk menakut-nakuti orang lain Wilayah iblis menghargai kekuatan Terlepas jika seseorang adalah manusia atau binatang iblis Selama seseorang memiliki kekuatan Ia akan dihormati oleh yang lain Namun jika seseorang hanya berpura-pura palsu, kemungkinan besar seseorang tidak akan selamat. Berdiri di lereng yang tinggi, trio Sinking King menatap dengan gugup pada wajah di langit. Wajah kedua wanita muda dari suku sembilan ekor dipenuhi dengan kekhawatiran dan kegelisahan. Tampaknya mereka hampir menangis. Sinking King, itu adalah gubernur kota-kota piton darah, Cao Ying. Ada desas-desus bahwa dia telah mencapai tingkat tahap kematian mendalam yang sempurna. Seorang wanita muda dengan lembut berkata sementara suaranya dipenuhi dengan ngeri. Tahap kematian mendalam yang sempurna. Tingkat budidaya ini terlalu kuat menurut mereka. Bahkan, di klan sembilan ekor mereka, orang terkuat hanya pada ahli tahap kematian mendalam awal. Namun, level ini terlalu jauh dari tahap kematian mendalam yang sempurna. Meskipun berdasarkan apa yang dikatakan Sin kepada mereka, mereka tahu bahwa lindung luar biasa. Jelas tidak mungkin untuk mengguncang citra ganas yang mereka miliki tentang Cao Ying selama bertahun-tahun. Tenang, Sir Lindong pernah mengalahkan ahli panggung samsara. Meskipun dia meminjam kekuatan dari kerumunan, jelas bahwa Cao Ying ini jauh lebih rendah daripada ahli panggung samsara. Meskipun Xin King sedikit khawatir, dia tidak menampilkannya saat ini. Sebagai gantinya, dia mengucapkan beberapa kata penghiburan. Dia bertarung dengan ahli panggung samsara sebelumnya. Kedua wanita muda itu tanpa sadar terdiam, Cao Ying, yang memiliki setengah kaki dalam tahap kematian mendalam yang sempurna, sudah eksistensi tak terkalahkan di mata mereka. Apa yang disebut ahli panggung samsara pada dasarnya adalah keberadaan legendaris bagi mereka. Bahkan, bahkan di seluruh wilayah Diman, orang seperti itu dapat dianggap sebagai tuan. Namun, Sin Qing berkata bahwa pemuda ini, yang tampaknya berusia 20-an, telah mengalahkan ahli super legendaris seperti itu sebelumnya. Bahkan jika itu dicapai dengan mengumpulkan kekuatan kerumunan, itu masih merupakan hal yang menakutkan. Sir Lindong, apakah ini sekuat ini? Kengerian di mata kedua wanita itu akhirnya menghilang. Setelah itu, mata mereka yang cantik menatap gunung yang tidak bergerak seperti sosok kurus memegang tongkat kilat di udara. Beberapa harapan muncul di mata mereka. Mungkin, dia memang bisa menyelesaikan situasi putus asa ini di depan mereka. Di langit, Lindong mengabaikan berbagai ekspresi yang memenuhi pegunungan. Yang dia lakukan adalah diam-diam menatap Cao Ying, yang memegang tombak ular di tangannya. Sesaat kemudian, sebuah lengkungan diangkat di sudut mulutnya. Keinginan untuk bertempur terlihat jelas di matanya yang hitam.